bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini kita akan mendengarkan sebuah video ya terkait pernyataan Ibu Asnainia ya eh, wanita emas terkait eh, pelitihan yang dilakukan oleh ketua KPU eh, ya terkait bincang-bincangnya lah nah ini coba kita dengarkan sama-sama ini Baik, hey, menurutnya, ini kan, apa kira-kira, kira-kira, yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak meniru itu dari mana? Teruskan partai atau tidak masuk partai, kita jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka, tentunya, pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Nah, itu tadi kawan sepotong bahwa ternyata Ketua KPU Pak, siapa kaya dia? Masih Masyari kah? Ya, dibeberkan oleh ibu ini dalam penjara. Bahwa KPU sudah monsetting agar yang menjadi presiden nanti adalah Pak Ganjar. Ya, kemudian dibakit oleh Eri settingnya begitu. Nah, coba lanjut ya. Dan saya adalah korban dari Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Nah, ternyata ibu ini juga adalah korban dari Pak Thohir sehingga dia masuk penjara. Nah. Kemudian, apakah keterpilihan sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Nah, itu saya tidak paham. Yang jelas, eh, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah dibeking oleh partai-partai besar Dan seperti itu nah kata ibu ini ya wanita emas ini bahwa ketua KPU terpilih karena faktor ada keberpihakan partai-partai besar partai-partai politik waduh lanjut kawan dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU sebab Ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa. Ya, tapi. Nah, menurut ibu ini bahwa ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Nah, ada beberapa partai besar di sini bisa bisa saudara kulihat ya, ada beberapa partai besar. Dia pernah menjelaskan kepada saya semua tentang yang pernah. Lah. Bagaimana menurut sahabatku terkait Apa yang diomongkan ibu ini Ya kan Wah kacau Kacau bro Kacau ini kalau begini Ini saya bilang kacau Coba saya perbaiki dulu Ya Kenapa saya katakan ini kacau Ya kalau memang KPU sudah men-setting siapa pemenang pilpres 2024 yang seperti yang disampaikan oleh ibu tadi. Bahwa sudah disetting nanti adalah Ganjar Presiden dan Erik Thohir adalah wakil. Waduh. <tuh> ini bagaimana nih kalau sudah seperti ini? Kalau betul apa yang disampaikan oleh ibu ini, eh sebaiknya saran saya, KPU yang independen itu, jangan jangan titipan dari partai politik. Kalau saran saya, untuk KPU yang perlima tahunan ini, betul-betul diambil oleh independen, yaitu tentara. Ya tentara dan polisi lah sebagai wasit, sebagai penyelenggara KPU. Nah ini, insya Allah ini tidak bisa diintervensi oleh partai apapun. Itu kalau saya, wah ngeri juga ini, ngeri kalau mendengarkan ibu tadi ini, wah ngeri saya. Kalau memang sudah disetting, ya yang maju nanti Ganjar sama e Erick Thohir. Terus buat apa? Ada pemilu. Nah ini harus didalami ini informasinya ibu ini. Harus dicek betul. Kalau memang ibu ini omongannya terbukti. Bahwa ketua KP itu adalah titipan partai-partai besar. Kemudian sudah disetting nanti yang menang adalah Ganjar. Presidennya dan Erik adalah wakilnya. Saran saya. KPU, seluruh Indonesia dibubarkan, ganti perangkatnya dari tentara. Lengkap tentara itu sampai tingkat desa, tentara itu ada Babinsa itu. Mulai dari pusat, ya, eh, ada Mabes TNI. Ini pusatnya. Ya, nanti di bawah Mabes TNI itu ada Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, Mabes Angkatan Udara. Nah, di provinsi ada kodam, nanti dibantu oleh lanal, lanut. Ya, di kabupaten kota ada kodim, dibantu juga dari lanar, lanut yang, yang ada di situ. Di kecamatan ada Koramil, ya kan? Di desa ada Babinsa. Nah, untuk menambah personil ini. Bisa diperbantukan dari Polri mau menambal Saya yakin kalau sudah seperti ini Tidak ada kecurangan Tidak ada Tidak ada yang bisa intervensi tentara itu Ini memang Pemikiran saya mungkin banyak yang Membuat orang kaget Kok bisa KPU harus diganti tentara Nah kalau KPUnya Tidak independen kalau apa yang disampaikan ibu itu benar, berarti sini KPU nggak independen. Apalagi sudah di setting Ganjar dan Erick tuh, lah terus entah apa pemilu. Sedangkan nanti kalau jadi presiden yang presiden, dialah yang mengatur tentara, polisi, apa semua. Nah, tapi kalau hasilnya dari hasil settingan, waduh. Cacat demokrasi di Indonesia. Jadi itu saja saya sarankan. KPU-nya ini kalau memang terbukti ya, terbukti omongan ibu itu. Makanya ini harus diusut, harus diperuksi nih ketua KPU-nya ini. Benar itu? diselidiki Kalau memang benar terbukti, saran saya ganti seluruh KPU. Gunakan institusi TNI dan Polri. Ini demi untuk keadilan dalam demokrasi. Bagaimana menurut sahabatku? Selamat berdiskusi. Baikkan videonya rawan.